Assalamualaikum, halo guys. Ya, jadi di video kali ini kita mau sharing sedikit, ya guys. Ya, sharing berbagi ilmu juga, ya, mengenai dasar-dasar edit video untuk pemula, guys. Nah, jadi kita mau sedikit sharing lah, ya, berbagi-bagi info sedikit. Oke, okay guys. Jadi eh, aplikasi yang biasa saya gunakan di sini, itu ada dua, jadi yang pertama itu ada iMovie, kemudian yang kedua itu namanya VN Editor. Nah iMovie ini guys, memang dikhususkan untuk pengguna IOS saja, jadi berhubung VN Editor ini aplikasinya bisa untuk Android dan iOS maka kita pakai aplikasi VN editor ya Jadi yang pengguna Android dan iOS sama-sama bisa uh, belajar kita untuk mengedit video dasar dulu nih guys Oke okay, sebelumnya guys uh, semua video yang ada di channel saya ini 100% diambil dan diedit melalui HP guys ya jadi mulai dari apa namanya pengambilan gambarnya, pengambilan videonya, bahkan editnya itu semua dari HP. Oke okay guys, jadi sebelum memulai edit video ini, pastikan ya kita sudah punya aplikasi atau sudah download aplikasi VN Editornya ya. Karena aplikasi VN Editor ini kan gratis, jadi pastikan sudah punya aplikasinya dan sudah download. Kemudian sudah ada juga footage-footage footage atau video-video yang disiapkan untuk uh, kita edit nantinya nah jadi nanti linknya ada di deskripsi ya guys di linknya di deskripsi mungkin bagi yang mau download vn editor bisa klik link di deskripsi nanti jadi beberapa keuntungan kalau kita pakai aplikasi vn editor ini menurut saya itu pertama gratis keuntungannya yang kedua itu bebas watermark nah bebas watermark karena beberapa aplikasi eh, edit video yang saya ketahui itu ada watermarknya guys dan itu kalau mau menghilangkannya mungkin harus berlangganan atau bayar nah tapi kok di VN editor ini bebas guys tidak ada watermarknya nah yang berikutnya ini lengkap guys aplikasinya jadi dengan aplikasi vn Editor editornya aja dengan satu aplikasi ini kita sudah bisa bebas berkreasi mengedit video sesuai selera kita langsung saja kita mulai ya guys ya jadi pertama masuk dulu ya ke aplikasi vn nya kemudian tekan tanda tambah di bawah ini kemudian pilih new project nah, kemudian pilih video maupun foto yang ingin kita edit nah kebetulan ini folder yang mau kita edit sudah saya siapkan ini dia folder belajar edit nah jika udah yakin ya udah tinggal ditandain aja nih guys nah tekan yang bulat bulat di atas ini di checklist kemudian setelah itu kita tekan tanda kanan yang di kanan bawah ini pojok kanan bawah kemudian Nah ini dia, ini tampilan ruang kerja edit kita nih guys Ini dia, disinilah kita bekerja nanti mengeditnya Sebelum kita mulai edit, kita bahas dulu guys ya Sedikit fungsi dari beberapa fitur aplikasi VN ini Berhubung kita kan ee, buat video tutorial dasar-dasar edit video Maka tidak semua saya jelaskan ya guys ya Oke okay, guys, jadi pada layar atas bagian tengah. Ini ada tulisan original nih guys. Nah, yang original itu adalah aspek rasio atau ukuran layar yang mau kita gunakan nantinya. Jadi ada beberapa pilihan, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Misal untuk YouTube. Nah, ini 16 banding 9. Kita sesuaikan, ya kan? Misalnya kita e, untuk feed atau galeri Instagram bisa juga nih. Ini satu banding satu gambar Instagram. Atau kemudian untuk instastory. Nah, ini yang 4 banding 5, guys. Kemudian untuk tiktok, nih, 9 banding 16. Jadi, disesuaikan aja, guys. Mau yang mana? Ada banyak lagi, nih. Nah, karena kita hanya berhubung untuk youtube, ya kita ambil contoh yang banding 9, aja. Oke. Okay. Kemudian, pada layar bawah, itu terdapat tulisan split. Nah, ini guys, split, yang di tengah bawah ini. Nah, itu fungsinya untuk memotong video Di bagian mana yang ingin kita ambil Nah Sebelah split Ada trim Nah trim ini untuk memotong video Sesuai durasi detiknya Nah jadi Sesuai durasi detiknya Kita mau berapa bisa kita atur di sini Detiknya mau detik berapa kita Ambil okay guys, ya Sebelahnya lagi Itu ada crop Nah crop untuk memotong gambar pada video Jadi misalnya ini video Mau kita potong segini ukurannya Atau segini nanti bisa Contoh kita potong segini Nah jadi yang satu kotak ini aja dia yang diambil Nah gitu dia guys Kita balik lagi reset ya Oke okay. kita mulai edit guys ya jadi, di antara video satu dengan video berikutnya ada simbol yang digunakan untuk transisi atau perpindahan. Nah, ini dia, guys. Ini. Nah, ada beberapa uh, pilihan untuk transisinya: bisa dipilih sesuai selera atau sesuai kebutuhan video. Nah, menurut saya, tidak semua uh, perpindahan video harus menggunakan efek transisi, guys. Jadi, ada kalanya kita bisa menggunakan transisi manual atau tidak pakai transisi apa-apa. di nonkan seperti ini, jadi tergantung dari kreativitas kita masing-masing aja. Ini kita mulai edit videonya, ya. Kita lebarin dulu, guys. Nah, ini biar enak kerjanya. Nah, ini kan udah kita lebarin gini. Nah, sampai di sini, misalnya sampai di sini aja, kita split dulu, nih. Ya, kita split dan sisanya kita buang kemudian ini ini kita nonkan kemudian ini dari sini kita split sisanya kita buang nah ini contohnya tadi guys saya bilang nih guys tidak selamanya harus menggunakan transisi. Nah, ini transisinya mati nih, guys. Saya nggak pakai transisi apa-apa. Jadi, kekreatifan kita aja bermain di sini. Lihat, kameranya saya turunin ke bawah. Nah, di video selanjutnya, sudah turun ke bawah lagi. Nah, itu dia, guys. Jadi, ini dari sini kita bisa split lagi nah yang ini kita buang cara buangnya bisa ditekan tombol lilik ini atau di-scroll ke bawah ini aja guys ya lebih simple sesuai kebutuhan aja mana yang nyamannya nah ini bisa kita split lagi biar lebih halus turun ke bawah Oke ini dia dah jadi kurang lebih 30 detik aja guys, gak usah panjang-panjang dan jangan lupa juga guys, masukkan musik dalam video kita jadi musik yang dipilih itu juga harus sesuai video misal video eh, tenang seperti eh, yang kita buat ini ya musiknya juga tenang gitu kan atau misal video action ya musiknya bisa memakai beat yang tinggi juga karena musik nantinya juga bisa membawa suasana atau feel dari video Jadi kita masukkan aja musiknya nih guys ya Nih tekan tanda tambah nada Ini tanda tambah nada di bawah play ini tombol play Nah di bawah sini ada tanda tambah nada Kemudian pilih musik Kemudian pilih musik ini ada My musik juga, itu My musik itu kumpulan musik-musik uh, yang sudah kita download dari luar guys Nah yang favorit ya memang musik-musik yang sudah kita tandai di favorit Nah yang musik aja ini adalah musik yang uh, bawaan dari aplikasi VN Editor Jadi kita ambil aja contoh dari musik aplikasi bawaan VN Editor yang genre pop Karena sesuai video kita kan tenang ya, jadi lagu-lagu yang pop, musik pop kita pilih judul yang Sunny Morning Sunny Morning nah sepertinya Sunny Morning ini lebih cocok guys nah, kita pilih use ya kita pilih use nah ini guys saya akan jelasin sedikit di bagian ini jadi durasi video kita itu kurang lebih 26 detik nih guys coba kita balik dulu ya untuk memastikan nah ini guys 26 detik 57 detik nah, ini dia di 26 detik sekian 26 detik durasi video kita ya oke balik lagi ke sana tadi pop sunny morning nah 26 detik guys ya eh, lagu sunny morning ini musik sunny morning ini durasinya 1 menit 16 detik guys sedangkan video kita itu di 26 detik tadi kan guys 26 detik 57 sekian ini detik Nah Jadi video kita tuh kan Pendek guys ya pendek Dan musiknya panjang Nah jadi karena videonya pendek Musiknya panjang Otomatis musiknya nanti Belum habis Videonya sudah habis gitu guys Nah jadi mensiasatinya Gimana biar seolah-olah eh, Videonya itu Enggak kayak terputus aja gitu musiknya, jadi misalnya gini, guys. Ini tanpa kita setting apa-apa ya, kita langsung oke okay aja. Nah. nah, ya kan kita lihat di akhir, harusnya video musiknya kan belum habis nih, guys. Nah, terpotong gitu aja, dia kan nggak enak gitu. Kita nontonnya kayak, kayak, kayak gantung aja gitu, tiba-tiba udah habis gitu udah terpotong padahal musiknya kayaknya masih lanjut Ah, gitu guys kan dia kesannya kayak terpotong gitu aja padahal belum siap gitu nah jadi kita pilih aja ini yang di atas ini musiknya ini sunny morning nah pilih pilihan option nih guys option nah ini dia guys Lihat. ada tulisan fade in dan fade out nah ini fungsinya guys fade in di detik ke berapa musik tersebut mulai bermain atau mulai aktif atau mulai nyala dengan volume yang sepenuhnya contoh ini kan nah kita buat di 3 detik fade in ya kan jadi nanti di detik ketiga awal musiknya baru mulai full dia volumenya guys mulai penuh suara volumenya nyala musiknya disitu di detik tiga detik awal jadi di 1 sampai dua detik itu mungkin suaranya masih samar-samar masih terdengar bahkan nanti pin belum hidup nah fade out kebalikan dari fade in guys jadi fade out itu di detik ke berapa di, di detik terakhir ke berapa musiknya akan mati contoh jadi tadi video kita kan di 26 detik guys kita ambil tiga detik juga nah nanti di detik 23 Maka musiknya akan mulai pelan Mulai pelan dan lama-lama akan berhenti sendiri Kita lihat guys ya Tekan tanda panah Oke okay. Checklist Nah kita play ya Di detik awal, 3 detik awal dia akan belum mulai guys Lihat Nah di 3 detik dia baru mulai Volume musiknya jelas terbenam Oke okay, guys ya fade out sebaliknya kita lihat Tadi 26 detik video kita. Nah, di detik 23 videonya musiknya itu akan mulai pelan volumenya, guys. Perhatikan ya. Nah, jadi nonton videonya pun jadi lebih lebih lebih dapet gitu, guys ya. Maksudnya musiknya itu pun dapet nggak tiba-tiba kepotong berhenti gitu aja seolah-olah musiknya juga belum selesai tapi kok musiknya udah habis aja padahal uh, perasaan kayaknya masih ada itu musiknya nah itulah dia fungsi fade in dan fade out guys ya itu dia oke okay. oke okay, setelah itu kemudian kita export filenya nih guys kita export nih tekan export yang uh, paling kanan atas Ya kan tapi sebelum kita ekspor kita pastikan sekali lagi kita bisa nonton dulu hasil editnya sudah pas belum kita tekan nih guys tombol yang kotak nih kotak ini preview yang di atas ini guys nih. kita tekan nah kita nonton ini sudah kita tonton kan itulah untuk preview video yang mau kita edit kalau memang sudah oke okay, mau kita ambil ini selesai kita edit langsung aja kita tekan tombol export dah auto aja guys daripada bingung-bingung klik tombol export oke okay. setelah selesai diekspor Pilih "Save to Album" yang paling kiri bawah, guys. "Save to Album" sudah selesai. Oke, okay, selesai, guys. Ya, begitulah tutorial dasar edit video kita. Ya, jadi tidak susah, kan, guys? Ya, tidak susah editnya. Semoga bisa bermanfaat, ya. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman juga sekalian yang sedang belajar edit video. Kalau ada pertanyaan... Bisa tulis di komentar, guys. Nanti akan saya bantu jawab. Jika teman-teman semua suka dengan video ini, bisa dibantu like, share, subscribe ya. Dan jika teman-teman juga mau dibuatkan tutorial yang lebih mendalam lagi, seperti yang ada di video YouTube saya, bisa komen juga. Nanti, video mana yang mau kita buat tutorialnya? Terima kasih, guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.